Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah dan Ibnu Umar sedang jalan-jalan dan berpapasan dengan seorang Badui. Orang Badui adalah sebutan bagi orang yang tinggal di pedalaman Arab pada masa itu. Kemudian Nabi mengajak Badui untuk beriman pada Allah. "Aku bisa saja bersaksi tentang kerasulanmu dan keimananku pada Allah. Tapi apakah ada yang bersaksi tentang keimanan dan kerasulanmu itu?" tanya si Badui. Dengan tersenyum ringan Rasulullah lalu menegaskan, "Tak usah khawatir. Aku akan memanggil pohon dari lembah itu sebagai saksinya. Wahai pohon, berjalanlah kemari." Panggil Nabi, orang Badu itu terkagum-kagum melihat sebuah pohon berjalan ke arah Rasulullah, dan kemudian berdiri di hadapannya. Pohon ini akan menjadi saksi tentang kerasulanku. Setelah pohon itu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka Rasulullah pun menyuruh si pohon untuk kembali ke tempatnya semula di lembah. Setelah menyaksikan mukjizat tersebut, si Badu segera pulang ke tempatnya dan mengajak kelompoknya untuk menemui Rasulullah dan menyatakan keimanan pada Allah subhanahu wa ta'ala.